Oke jumpa kembali teman-teman, hari ini kita akan melakukan perjalanan ke daerah Jonggol yaitu Spot Kalidaya Ya perjalanan memulakan waktu sekitar 38 menit dari rumah dari Bagasasi Oke untuk selanjutnya perjalanan dimulai dari arah Cibarusah Menuju ke pertigaan Cibucil Dari Cibucil belok kiri menuju arah ke pasar jonggol Dari pasar jonggol karena kita menghindari macet Kita masuk dari sebuah pasar jonggol Masuk ke kanan masuk arah ke arah kecamatan Sampai kecamatan belok kiri Akhirnya diteruskan sampai ke spot Itu sekitar dari pasar jonggol itu sekitar 28 menitan Ya, akhirnya sampai juga kita di spot Kalidaya. Spot ini merupakan spot di Kali Sipamigis yang berhulu di daerah Sukamakmur Vilakayangan sebelah situ atas di air terjun Sipamigis dan bermuara di daerah baru saja ada juga.